Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Kapan waktu zikir pagi dimulai? Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan sebutlah nama Tuhanmu berzikir pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Insan ayat 25 Adapun mengenai waktu zikir pagi, secara bahasa Bukroh, artinya adalah awal hari, yaitu antara subuh sampai terbit matahari. Dari Usman bin Afan, radhiyallahu "Anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam' bersabda, 'Jika seorang hamba berkata pada setiap waktu pagi dan sore harinya, Bismillahilazillah, ya dulu, Masmi Hishayun, fil'ardi walafis samai wahu asam wa iul alim." dengan nama Allah yang tidak ada satupun bahaya di bumi maupun di langit dengan namanya tersebut, dan ia maha mendengar dan maha mengetahui sebanyak tiga kali, maka tidak ada satupun yang bisa membahayakan dirinya, Hadits riwayat Abu Daud dan at tirmidzi Waktu zikir pagi sangatlah luas. Maka siapapun yang berada pada waktu tersebut terutama antara sholat subuh sampai terbitnya matahari secara sempurna hendaklah ia memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan cara dan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla di setiap waktu. Amin ya Rabbal, Alamin.